Ya, tadi saya selamat siang. Tadi saya Sang sampai, selamat siang. Tadi saya tadi sampai, selamat eh Tadi saya tadi sampai, selamat siang. Tadi saya tadi sampai, selamat siang. Tadi saya tadi sampai, selamat Si Tete nanti te disangat don di dalam ikutan anak lapan turun tomatua Dan apa dulu mengikat Abe nak kukuah Siapa budak itu lindo Mary itu ntiroy Jadi kukuah mikukuah tabe erokotim penting ayo Anak rokok suling kerara anak anggan nanti mei Pantaran akan apa nde daigo Pang lolon nak adung pesanan di Gentet ini Tom mama ikeran nenek Tau umpitindoi bisara, todolo dipotodolo temanarang dasika ada topan yang undaru mak bisarana todolota. Yamuka ada mangka di sarong main punditoak itan bana baka dao tongkonan layuk, dao esongan pak doan. Upa do kapak mangalima na, ni katape nak roko ayo na anggan na timito sikan sukaran aluk, sangka loson batala, batara. Temito tang mingka bu yo, mikata aka, puloso ma florek yang patale ambon itu sukaran aluk. Naputol Roma naman ni siapa? Naputol Roma karamian ni mintu Pak Tondok kan lanteli puday nan sana kasali. Eh, bilan nawat tuh udah di tangku palambik na tuh lamping katabe i Solanasang. Jadi kutolepa tangku pasalen rinding tangku lapela palaeko naman ang naba nuang. Kuakwa mekatabe en arukutim banting ayo na anggan na temi tuh si tuai petokon nalembang, lembang. Tuh si ingok pepesen na tepeng leon dihentik teme hitor reruntal lengkamban atau di bola ma apa-apa sama -apa. perintah tungka sangannya ketemu <tuk> si soalan nak sama toanku kukwa ladi e, pekutanante si tete na dondi e, umbaran aku tau ambek suyona te dondi apa radi sangan di te dondi maksudnya umbaran susi batonan nanaden rate dondi <tuk> Ya, jadi di di di di di di di di di di di di di di di bisa di di di di di di di tentu di di di di di di di di di di di Mbak Raususi itu tuh kelong kira-kira, Mbak tuh dikuara ke aku mah ke Mbak Rais di Kwan Impo Kadei, Mbak Rupa Mbak Raususi, Kira-kira kandente Mei Tompo Kadei biasa semua, oh, Susi ade londe di Pokada, Fakultan hmm. di Pokada punya lapari, Fakultae di Susi atau di Penanian, Yaudah hmm. hmm. di kira-kira Mbak Raususi tuh ambil, Mariam minta Roh Kusen dari tim, Eh, eh, Rupinya Susi mau ke Mama Alon deket, kan. Ya ya maksudnya bisa Ya. Ah maksudnya ya tu kusang ku tonan, nilan, ku mua, e, biasa, dek tahu ku ku hmm. nite ya, ya, ya. ta, ni kanan Apa kota kita Yesus itu dondi. Di, umbar, di, Anen, pokadai, di di Pakuan nimpokadei tu di pekada raka ba tu di raka, ba tu raka, iya tu tak kita Jadi iya tuh Pak Dondi. Eh, Pak Dondi Ternyata Pak, Don, Pak Dondi ini dalam suku Toraja Dinyanyikan Sebenarnya sama seperti Pantun Sebenarnya sama seperti Pantun Namun eh, Perbedaan dari Pantun Pantun hanya diucapkan Atau yang nalan bahasa Toraja Kalau dalam bahasa Toraja Suku Toraja menyebutnya sebagai Londe Tetapi ketika Londe ini disebut Londe ini diucapkan Hanya sebatas diucapkan saja Tetapi berbeda dengan dondi. Nah, dondi ini sama seperti londe, tetapi syairnya dinyanyikan, anggaplah seperti dinyanyikan. Iya, Dinyanyi, ya. dinyanyikan. Sebab nian nale. Jadi seperti dinyanyikan. Nah, itulah yang disebut sebagai nyanyian mada duka. Selain dari badong. Badong pun juga diondon, di, nah di penanian duka, duka. Sebenarnya, ya. Hmm. ya. Karena ada di Pokadabunga Tidak ada di pokada bunga, ada Di Pukadabunga eh, Labangari? Pukadabunga Iya. Sebab susi mati kita... Maka ada teko... Susi maharito. itu. Iya. Bah... Dipenanya tu Irama. Dia mempunyai irama. Nah, itu... Keunikan dari... Dondi. Salah satu keunikan juga adalah... Tidak semua tempat... Pemirsa dimanapun anda berada... Tidak semua tempat... Dondi ini... Dilaksanakan oleh masyarakat. Nah... Ada dua... Masyarakat ada dua tempat yang tempat pelaksanaan di mana ada dondinya. Pertama yang disebut sebagai di tempat ini, di sini, di Lembang, Pali, Kecamatan Bintuang itu pertama. Yang kedua, yang sama juga, yang biasa juga melakukan hal ini, kidung duka ini, mak dondi ini juga terdapat di daerah eh, Pangalak ha, Nah, hanya dua. Nah itu maksud saya Pemirsa dimanapun Anda berada Ini perlu bagi kita Karena ini adalah uh, Warisan leluhur Yang perlu dijaga Warisan leluhur yang perlu dijaga Dan perlu dikembangkan Dimanapun kita Artinya bagaimana generasi pemuda Bisa melihat video ini Dan bisa ikut, ikut tuh Dalam artian bahwa Bisa disaksikan juga oleh pemuda Di Lembang Bali di pemuda di wilayah kecamatan Bituang untuk terus mengembangkan hal ini Kami cukup-cukup miris eh, Apa namanya? Kami cukup-cukup uh, agak uh, berkecil hati Karena kami bukan dari daerah sini Seandainya kami dari daerah sini Kami sangat bangga Karena kita punya Kelong eh, Kelong ya Sama dengan Kelong ini Dondi, Dondi. ya Kelong Madaduka Dondi Nah selain itu, Ambek, tabek be eh eh yate dondi eh jenisnya ra jenisna? Udah ya. Ya. Setelah, setelah. Nah, udah patok. Hmm. Oh, ya. ya. Jadi eh jenis dari dondi atau judul, judul dari sebuah nyanyian itu mempunyai beberapa macam dan sangat banyak dikatakan oleh masyarakat di sini sangat banyak hanya pada saat ini ada beberapa eh, macam dondi yang disebutkan oleh ambe salah satunya dari kesekian banyaknya dondi nah salah satunya dari kesekian banyaknya dondi ada yang disebut sebagai randam bela randam bela sakoinde hmm. sakoinde saylo ya Sa -koinde. Sa -koinde. Sa Datang kok, datang kok, datang kok, oh. indokondo, Indo oh lima motor, indokondo, sambara. sambara anan, Pebuka katoro, Pebuka ah, katoro, itu. dunti lalan, karua, mari mente, oh. Eh, kasih, ramu, te apa te? kemudian yo Rajan konde 10 10 eh jadi ada 11 ada 11 macam dan masih banyak lagi macam yang lain tetapi salah satunya ada 11 di sini itu mewakili dari ke semua macam itu nah susing atau ambek ct Dodi Ya apa tuh laku pekutanan tu semua e... nang jelas mo ini sudah jelas bahwa dondi ini dinyanyikan pada saat Rambu solo. Jadi tidak dinyanyikan pada saat rambut tuka ataupun eh, jika wilayah eh, wilayah kesuk di sana itu jika wilayah kesuk itu tidak ah, ada juga yang disebut sebagai aluk tanga dan tidak di, dinyanyikan di situ ah, baik aluk tanga maupun aluk rambu-rambu itu tidak dinyanyikan hanya rambu solo. Nah persoalannya adalah karena kita ingin lebih jauh mendalami hal ini Kira -kira, yang lek lek lagi lagi memandang lagi pahang atas itu Kira-kira yang najor rambu solo oh, den raka batasan nate dondi sama tu di rumah di nah, tuh sair oh iya. jadi menurut eh, ambek di sini adalah standar untuk eh, melakukan dondi ritual melakukan dondi nyanyian duka ini harus minimal kerbau eh, yang dikurbankan adalah dua ekor ke atas jadi dua ekor ke atas tapi susi tiang dua ekor ke atas e, dendu karaka perbedaan atau tuh dong maksudnya dendu karaka si salam atau tuh tidak e, dua nah nah karuan contoh apa ngariteh tidak dua karua kasih raka 12 26 dua puluh enam. Kalau atau tuh, Ben ya, dan tujuan kita dipakai dalam si... Ya, ada di atas lah. Or eh, pokoknya metronid bisa tadi pakai dari dua sampai oh, dari di atas tiga lah. Ya, dia di atas lima. Oh iya, di atas 5 di bahwa dua sampai di situlah, oh, memang ada dodi yang tinggi, pakai diriku Yo Jadi, jadi tidak ada dodi, ada dodi untuk syair, untuk, untuk orang mati hmm. dengan uratatan. Ya. Eh. Yang menyinggung orang mati kan itu bukan kan? Jangan bukan, belah ketemu oke. Doni dan dulu aku kena foto tuh. Oh iya, setelah kau tak tutup yang bego, datang kehidupan. Jadi ya, sushi tempe, Eh bahasa eh, secara ya Bang Ami. pernah di Indonesia kan nanti saya kita Indonesia-kan ya. lagi. iya eh, Teh. Ya. Dondi teh, semua kok dentu Eh apa sananna? dentu okay. Angganna. semua ya. kok tedong ndak dua. sushi totu. Ya. Oninna. Di, ya, dipakai dia dia kata, Ya. Eh, di dipakai bisa ya, nah, ya. dipakai, ya. hmm. ya. hmm. ya. jadi eh hanya mempunyai batasan eh dua hari ya. Eh, ya, te batas dua Batas tak dua le Ya, yeah. Yeah. No. No. No. minimal tak dua ha? Oh, yeah. Den batasan atau tu? Baik! Den bandian tak? Baik! Puka Ya, ya. Jadi pemeriksaan dimanapun Anda berada, ternyata dondi ini mempunyai perbedaan variasi. Jadi ketika kurban kerbau yang dikurbankan itu dua jadi ada ada beberapa dondi yang tidak dibunyikan. Mengapa demikian? Karena mungkin ada penyebabnya. Ini yang kita akan tanyakan. Matumparinata arana po kada tu apa ya to? Itu ulelannya atau oke? dong ada luar. Matumpa itu ambek. Kita di surah itu katanya di sama Pak ya 2. Seperti yang itu saya Oh iya. ya tak dipakai 2. Ya. Ya. Jadi seperti ini pemirsa Maksudnya adalah Dondi ini juga mengikuti Strata sosial masyarakat Di suku Toraja Kita mengenal strata sosial masyarakat Untuk wilayah Talu Lembang nah. Dan juga wilayah Kesu Maksudnya ada, ada, ada strata sosial yang, ki, yang kita kenal Karena untuk wilayah Talu Lembang nah, di, masih dipayungi masih di, e, oleh Aluk Sandasaratu. Jadi, dipayungi oleh Aluk Sandasaratu sehingga strata sosial ada. Strata sosial yang kita lihat ada, strata sosial untuk turuan tomat Dika, ada strata sosial untuk turuan tomakaka Kakak, ada strata sosial untuk Toronto to e, biasa. Maksudnya Susito, jadi. Eh, kadang kiki apa ya, kau biasa napu kader ini itu motor runtok kau susi ya bagus sehingga sehingga diragi ini itu dipekader susi toh dolo, ya motor karena ini adalah mempunyai tiga tingkatan tiga tingkatan status masyarakat di suku toraja sehingga dondi yang diungkapkan juga tidak sembarang nah ada dondi yang khusus bagi bangsawan dan itu tidak bisa di nyanyikan untuk terbau yang hanya dipotong dua ekor. Itu itu fungsinya. Ya. Itu saya ambil. Ya. <tuk> eh Si tete nanti eh dituno di, di, di dak dua uh, dak dua te dong. Eh ya te don di syair atau madadu kayak yang kita ungkapkan batu di ko mo ko eh apo bebasato rain yang kayak itu kan di selain dari kelong. Goyang motole dendon di ya dendon hmm. hmm. di Eh, ya, di eh, bisa dondi di, di apa di di Jadi ini pamali bagi masyarakat di uh, lembang bali bahkan pemali. juga di uh, masyarakat di wilayah sekitar kecamatan Bituang bahwa sangat pamali. Pamali bagi pemali. masyarakat pemali. Pemali. Pemali. Ya. pamali. maksudnya bahasa Indonesia pamali dari pemali. Hmm. ya kita toraya tora, tora, dikumpulkan di pemali. pemali. Bayan bahasa Indonesia tak napahang isulata tun orang tandai bahasa Toraja di kui pemali, kui pa, pemali. pemali. di kuapin pokader kumah pamali. Nah, jadi pamali untuk eh, mengungkapkan dondi ini di kalau tidak ada orang yang meninggal. Nah e, susi tembe, e, demkat tu dirang-rang ini biasa. Kumah e, ia de itu dondi tidak e, dua rupanya bisa dipokada tiap yang ulendio itu mangura. Gampang, murah ke Sila si tanda-tanda tadi. Pokok ada, eh, yeah, bisa. E, bisa duka. Tulen e, e, di teme apa? Sangat, eh, teme ulen di ke keatuan sungai. Susi nggak. di kampung. pokadi rumah, kok, eh, bisa duka, sindiran. Yeah. bisa duka, sindiran. Yeah. bisa duka, bisa duka, bisa duka, bisa berbelas sekarang kita mau balik di iya. balik yeah. ya, si telang iya, si te si te ya si telang orang itu bilang si telang si telang orang itu bilang si telang nah e ya itu apa ya itu mak di raka di pokada mak di neraka di pokada di dondi dondi itu mengurah e mereka di sana iya dondi itu mengurah eh mak di neraka di pokada <tuh> jolu rambu solok orang <tuh> itu kan nah, ada e iya tidak saya <tuh>. Dinyanyikan di Rambu Solo Entah itu dia si Mira, Entah itu dia perkenalan muda-mudi Entah itu e, Menyukakan kehidupan si Masi yang Yang e, Tokonya bahwa Dondi ini hanya bisa digunakan di Rambu Solo oh, Tidak yeah. di Rambu Ah, Ini kejelasan dari hal itu Jadi pemirsa dimana pun Anda berada Ternyata Dondi ini hanya Khusus digunakan Diungkapkan Dinyanyikan oleh masyarakat di Lembang Bali bahkan pun juga di sekitar Wilayah kecamatan Bituang Ini hanya bisa diungkapkan Bisa dinyanyikan ketika Berada dalam status rambu Rambu Solo Jadi apakah itu eh, Dondi ini diutarakan Kepada si Mati Diutarakan kepada orang yang datang berkumpul Dalam rumah klan besar Yang dalam artian bahwa potongkon Di Palula Toram potongkon diutarakan kepada setiap tamu yang datang dalam pesta dalam acara ritual rambu Solo pesta kematian tapi agak agak ranjau kalau dibilang pesta e, ritual. ritual ritual upacara kematian nah baik bisa digunakan di dondi itu juga bisa diutarakan kepada lawan jenis bahwa bahwa untuk ba, e, pemuda-pemudi yang ingin yang ingin Menurut menyampaikan jenis. perasaannya Yeah, ini juga yang ingin menyampaikan perasaannya Lewat Dondi eh, Bisa mengungkapkan hal itu Tapi ada syaratnya Syaratnya adalah dalam ranah Rambu Solo Rambu Solo api dinim <tik> Atau apakah ini menyangkut eh, sindiran Sindiran kepada eh, orang lain Sindiran kepada orang lain bisa diungkapkan Namun hanya bisa diungkapkan dalam konteks Rambu Solo itu catatan, ya. Bisa juga seperti itu, yo. jadi perlu eh, semang ambil tuh waktu. Jadi kita sudah kenal bahwa Dondi ini tidak sembarang di ini eh, kan? Hmm. Bahkan pun juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Setyo, -tingkatan, hmm. strata sosial karena tak enak bisa dibuka dalam film TV. Doni, namanya Budha, jenis nanti Dondi jadi ada beberapa jenis yang sudah kita katakan tadi Nah, pemirsa dimanapun Anda berada Seperti yang saya sudah katakan bahwa Kemungkinan besar video yang kita akan uh, tampilkan nanti Video yang kita akan tampilkan nanti uh, Persoalannya adalah uh, Pencahayaan dari kamera tidak memungkinkan Karena pada saat pelaksanaan kegiatan Dondi ini Dilaksanakan pada malam hari Jadi mohon maaf dan mungkin yang bisa kita petik dari dalamnya adalah makna dari dondi itu yang bisa kita petik dalam artian syair yang diungkapkan oleh orang-orang tua kita yang luar biasa di lembang bali ini diungkapkan melalui madaduka mereka melalui dondi dan teman-teman mohon maaf jika video selanjutnya yang kita akan video ini yang berkelanjutan dengan ini Uh, kamera, proses pencahayaan, pencahayaan Dari kamera Tidak terlalu uh, tidak terlalu maksimal Karena uh, kondisinya Kondisi bahwa uh, Dondi dinyanyikan pada malam hari Sehingga hanya lampu Jadi tidak ada Tidak ada cahaya lain Sehingga agak-agak gelap Seperti itu Jadi terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada Itulah sekitar Dondi, pengertian dari Dondi apa-apa saja yang termuat dalam dondi disinilah anda melihat toraja tompo malabi ini adalah bulan tetap jaya terus salam budaya toraja salam sehat saat ini kita masih dalam keadaan eh, pandemi jadi kita tetap menjaga kesehatan kita dimanapun anda berada dimanapun kita berada salam Ke... Hmm. Hmm. jadi kira-kira ini -kira kira oh sudah di kita Iya kan kan kan Nerakain <pouch Die Four> alam. Hmm. tapi artinya ya tuh doh kena motongkonan mau tongkonan tongkonan ya. uh, ya, hmm. yang sekaligus juga tongkonan paling tertua bisa ya. e, ma e, mau di bakri, ya papan namanya harus Iya. Karena rapih nah. untuk tapi tetap pakai atap uh... kayu. Eh, ano, kayu. Eh, kayu. Kayu. Kayu. Kayu. Oh. ya ya Jadi tak iya talang dipakai apa pak? Oh iya, iya. Ya, Kayu. Oh belum belum ke situ ya? Oh, kita mau iya. oh, pemirsa Ada satu tongkonan layuk Paling tertua Dan bahkan berbeda dengan tumpukan lainnya Kalau kami daerah kesuk Daerah eh, Bahkan pun juga daerah Talu Lembangna Yang mengarah ke sana Ke atas ke Pokoknya daerah Makale ke sana Itu menggunakan atap Atap dari terbuat dari, dari bambu Tapi ini beda Masyarakat di Pali, Atap like, lembang pali. pali Lembang pali oru. Bahkan pun juga di sekitar sini ah, Tongkonan Apa namanya tempat Orgerayu. ini Tongkonan Tondoka. M -m -m -m -m tondokan tongkonan, dondokan. Tongkonan, dondokan. tongkonan layu Tongkonan tondokan disebut Sebut, Disebut sebagai tongkonan tondokan Ini adalah tongkonan layu Jadi eh, tetapi Atapnya berbeda Dia tidak tidak terbuat dari bambu hmm. Tapi terbuat dari oru. Kayu nanti kita lihat eh kurus semua semangat... oh iya. indoen kali mau dikaji ini apa eh pe pe apa sangat nanti yo sejarah bahkan pun juga udah lihat tu. tuan kan memang diarahkan deh tuan hari minggu toh untuk melihat ke situ dulu Nah, bisa, ya. bisa, ya, kalau dibuang, kan, hmm. Hmm. boleh itu punya, di sini juga toh. Bisa Tanda hmm. hmm. oh, iya, iya. tangan. Ya saja. Ya kalau mau ke atas ya. Siapa tantan tangan Tidak. Oh, aku, aku anu, saya keterangan anu nanap min deh. bersih anu lek tak iya napa apa-apa lek langsung kayu-kayu.